Baiklah persahabat leslari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya kita keunggahan pertama, ada sebuah unggahan dan gambar spesial dari Ustadz Suki Al-Buguri. Persahabat ya, diakum pribadinya mengunggah sebuah postingan foto bersama Rizky pilar Dan dalam postingan tersebut juga ada kalimat caption ucapan selamat ulang tahun dari Ustadz Suki. Persahabat ya, situ tertuliskan, Barakallahu fi umrika et Rizki Bilar Wow, luar biasa persahabat ya Kayaknya Abah Suki Gak mau ketinggalan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rizki Bilar Dalam postingan tersebut Ada komentar dari Rizki Bilar persahabat ya Disitu menuliskan Abah yang pertama ngucapin karena ultahnya masih besok Abah Wow Saking gak mau ketinggalan persahabat ya Tentunya pertama Abbasuki mengucapkan Selamat ulang tahun kepada Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga prasabat, Ada sebuah unggahan spesial Di sini ada pertanyaan Tentunya untuk Abang Bilar Libur sampai kapan? di acara sinetron jw 2 persahabat ya tentu jawabannya belum tahu karena tentunya belum ada info persahabat ya kita doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada kabar dan kejutan yang paling bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan rizky Bilal. selanjutnya prasabat, kita lihat juga sebuah unggahan dari guestnya kanova persahabat ya di situ memposting sebuah postingan video ibunda rosmala dewi sedang membuat masakan makanan persahabat ya Tentunya akan dihidangkan untuk sang anak Lesti dan Rizky Bilar, nih luar biasa tentunya Ibunda dari Rizky Bilar selalu menyiapkan makanan untuk anak tercintanya persahabat ya. Dan tentunya calon mantu yang sangat cantik dan baik hati dari Lesti Kejora Kabar berikutnya para sahabat, tentunya ada vlog terbaru di channel YouTube-nya Bang Bilar yang luar biasa, tentunya membahas masa lalu biarlah berlalu, masa kini cuma kamu dan aku. Ini membahas bantan para sahabatnya, tentu dalam isi vlog tersebut banyak sekali kebahagiaan juga yang kita dapatkan. Dan tentunya, vitamin manja dari Lesti dan Rizky Pilar yang belum nonton, tentunya silahkan nonton. Persahabat, ya, dipastikan kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kejutan yang spesial. Endingnya bikin baper luar biasa, persahabat, ya. Tentunya, kita lihat postingan tersebut. Luar biasa momen-momen cute yang dipersembahkan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru sore hari ini. Tetap atingkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate seputar Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya. Ini do informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.